Assalamualaikum, soulmate. Ketemu lagi di episode terbarunya, Mia. Masalah memang ada. ada bersama Mimi, Cindy, juga Mbak Inka. Assalamualaikum, Dimana kita kembali akan berbagi wawasan, yes. berbagi sudut pandang spiritual, yang jam... mengangkat masalah hari-hari betul masalah harian dan masalahnya hari ini masalahnya hari Cindy. ini yang banyak terjadi di lapangan ternyata ya, ternyata ya ternyata ya itu kan ya namanya kita manusia makhluk sosial saling berinteraksi lah ya mbak ingka ya terus uh, di dunia pekerjaan apalagi gitu kan terus ada yang bikin salah tapi terus udah gitu nggak mau ngaku salah terus jadi gitulah pada akhirnya banyak di lapangan tuh yang gini kalau udah marah gitu ya siapa yang salah salah salah kenapa mesti aku yang introspeksi dia dong kan dia yang salah gitu itu tuh jadi wah nyata itu jadi masalah hari-hari banget gitu untuk yang yang enggak terima untuk disuruh introspeksi itu gitu dia dong yang bikin salah ngerti <tuh>. pasti <tuh>. kenapa aku gitu nah, nah itu gimana sih enggak, nah, biar tuh. tidak menjadi masalah Gimana tuh gimana? <laughs> untuk gimana yang, tuh iya. kenapa sih? gitu. Uh -uh. gitu ya, kenapa sih orang tuh nggak mau enggak introspeksi enggak. diri? Enggak. Tuh enggak. Karena apa? Gak terima lah. Uh Jadi -uh. gitu ya? gitu. emang Usaha. ini uh, sepertinya banyak di lapangannya. Soalnya oh, tadi kan kita lombang. belum bukan ini ya temanya. Ya, <laughs> kita nggak mau ngangkat ini ya, tapi ternyata <laughs> nanya ke beberapa, <laughs> ternyata <laughs> kok yang keangkat ini lagi, ini lagi. Oh. Jadi kita harus angkat. Ini iya. ya solmit terjadi hari-hari <laughs> banget. Mm -hmm. Mm -hmm. Ya, jadi uh, memang uh, bukan hanya teman kantor berarti ya mm -hmm. kar karena ya tapi kan antara kita suami istri, anak dan orang tua, anak dan anak adik kakak ya. gitu kan. Lalu uh, kita kepada anak kita, anak kita kepada ibunya. Jadi memang ternyata ini jadi masalah ya. Ketika mer, eh, Apa namanya orang gak mau eh, Merubah dirinya iya, Gitu iya. bagi orang ini Gitu iya. ya hmm. <laughs> Ya memang eh, Selalu kita untuk eh, Masuk dunia spiritual Selalu ada harus ada Kepahaman di awal iya. gitu ya kepahaman di, kepahaman di awal adalah Memang kembali lagi Bonggolnya tuh hmm. Kita harus menyadari kita tuh adalah Jiwa Ya, manusia itu adalah ruh yang diperjalankan di lima alam. Sebagaimana waktu itu kita eh, di episode aku adalah jiwa ya. ya ada yang ya. pertama dan kedua itu untuk bisa kita benar-benar merasakan itu bahwa aku adalah jiwa yang diperjalankan di lima alam. Ya. Di mana jiwa ini mau diberikan dua tugas oleh Allah Subhanahu sebagai khalifah dan pengabdi. Dan tugas ini dua-duanya ini akan diminta pertanggungjawaban. Bagi si jiwa, jadi dari sini berangkat dari kepahaman ini, ternyata setiap jiwa manusia itu hanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan atas perilakunya masing-masing. Hmm. Okay. Jadi, kita tidak diberi, eh, diminta pertanggungjawaban atas orang lain itu dulu. Ya, ya. Jadi, kalau kita menyadari bahwa aku hanya mempertanggungjawabkan tugasku sendiri, perbuatan. ya tentunya aku hanya menilai perbuatan aku. Ya. Aku hanya menilai perbuatan aku. Aku hanya mengevaluasi perilaku aku, apakah sudah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan Tuhan yang aku lakukan. Jadi, udah nggak kelihatan lagi. Belum sih nggak kelihatan, tetapi intinya menyadari dulu di awal bahwa saya tidak diberi kemampuan, atau saya tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Ini satu hal, ini kepahaman, ini membuat sebenarnya kita mengerem kita untuk menilai orang untuk nah. uh, menilai orang itu salah oh. karena kita akan sibuk dengan melihat menilai kesalahan kita sendiri ya, ya. ya, ya. jadi misalnya nih ada satu kejadian lalu membuat kita nggak enak uh -huh. pasti yang kita lihat adalah ah, salah saya apa ya itu dulu ya iya, sampai orang tuh begini gitu. salah saya apa ya hmm. jadi apapun perilaku orang buat kita adalah Suatu indikator uh, uh, perilaku orang yang membuat kita terusik Buat kita adalah suatu indikator Ada yang Oke, salah sama ada, saya iya, balik lagi gitu ya, Ini banget. berangkat dari kepahaman aku adalah jiwa Yang mempunyai dua tugas yang harus dipertanggungjawabkan Dan saya tidak mempertanggungjawabkan nah, Perbuatan-perbuatan jiwa-jiwa yang lain siapa? Itu yang pertama ya. gitu ya. ya Nah jadi itu aja udah ngerem gitu ya, ya jadi buat kita jadi nggak masalah dengan perilaku orang lain yang masalah itu ketika perilaku kita error itu masalahnya itu, itu jadi masalah ya, ya, ya. ya kan tapi bagus karena itu menjadi masalah tentu kita ingin masalah ini terpecahkan ya. ada solusinya ya. solusinya adalah membuat perubahanku menjadi lebih baik gitu, oh, itu yang pertama Lalu yang kedua memang karena kita adalah jiwa individu yang mempunyai tugas sendiri-sendiri dan akan dipertanggungjawabkan masing-masing, maka memang betul Tuhan tidak memberi kita kemampuan untuk merubah orang lain. Jadi kalau kita ingin merubah orang lain, jadi sunatullahnya itu manusia tidak bisa merubah manusia lain, termasuk nabi. Nabi Lut, Nabi Nuh, ya. Nabi Muhammad bahkan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi terhadap paman ah. yang dicintai ah. tidak diberikan kemampuan. Padahal mereka berdoa sama Tuhan untuk membantu merubah anaknya dan pamannya. Lalu jawaban Tuhan apa? Jangan kau meminta sesuatu yang kamu tidak tahu hakikatnya pasti baik. Bayangkan Gitu. Berarti kan kita memang tidak diberi kemampuan nah, sama kan, Tuhan kan, Untuk memperbaiki kan. orang Mencerahkan orang Dari sini kita jadi bisa ngerem juga Untuk melakukan sesuatu yang niatnya merubah orang lain iya. Termasuk nah. anak kita, pasangan kita Sehingga kita akan sibuk memperbaiki diri, -diri, diri kita Kita sibuk merubah diri kita Nah dengan kita Pastinya kita jadi diam aja ya, iya, artinya iya. kita selalu melihat itu jadi indah, karena kita nggak ngelihat sesuatu yang salah iya. yang kita lihat, kitanya yang iya. salah iya. gitu kan iya. Nah dengan seperti itu, lingkungan itu akan merasa nyaman sama kita Ketika dia merasa nyaman sama kita, maka mereka melihat bahwa, oh itu yang benar, itulah nasihat dari kita sebenarnya Lewat perilaku, Lewat perilaku ya. dan perilaku kita Tergantung persepsi kita, jadi kita mencabut persepsi orang lain dari dalam keyakinan kita. Hmm, ah, kita dulu, ya, iya, rumah sudut ya, itu pandang itu ya. dulu. Yeah. Jangan kan, kita selama ini dan kebanyakan orang, ya, aku hmm. ajalah. Ya, memang kebanyakan kan kita menilai orang lain. Ya, hmm. kenapa sih dia begini? Kenapa dia yeah. begitu? Kok sikapnya begini, sikapnya begitu, padahal harusnya yang tadi Mbak Inga bilang, hmm. sin. Kita dulu pegang mm -mm. kepahaman bahwa aku tidak punya kemampuan mm. untuk yeah. memperbaiki orang lain yeah. dan aku Persepsi. tidak bertanggung jawab yeah. terhadap yeah. apa apa yang dibuat oleh orang lain itu jiwa-jiwa lainnya yeah. itu itu aja ya mbak. Yeah. Jadi kita kenapa bagi teman kita ini yang bertanya ini menjadi masalah karena dia ingin orang itu berubah yeah, berarti dia tidak tidak punya modal kepahaman bahwa dia adalah jiwa individu yang mempunyai tugas, yang tugas itu harus dia pertanggungjawabkan, hmm. dan jiwa ini tidak bisa mencerahkan jiwa-jiwa yang lain. Itu, itu, nah. itu. bonggol ya. dasarnya. Ya. Ya. Ya. Jadi Cindy sama Mimi, kalau kita punya anak gitu ya, hmm. Man gimana nih? Aku kesel nih teman aku nggak mau berubah-berubah apa yang harus kita sampaikan kepada jiwa titipan Allah inilah kebenarannya ya, iya. bahwa kita tuh ini jiwa bla bla bla bla ya, iya. maka anak kita jadi bukan oh kalau gitu saya diem aja ya bukan ya. tapi dia paham bahwa oh ya karena memang Tuhan tidak memberikan itu nah sehingga kita stres itu sebenarnya karena kita punya keinginan yang betul. tidak bisa kita iya. kendalikan, ya, kan tidak diri. dalam kendali kita berarti iya. perubahan mm -hmm. orang. Betul, betul. Nah kalau aku bilang tuh namanya uh, kita ingin mengambil alih tugas Tuhan, tentu kita nggak mampu. Enggak. Gitu, Nabi aja nggak mampu ya, kita siapa Apa gitu ya, ya. Apalagi kita gitu nggak mampu mencarakan hmm. orang. Nah kalau gitu gimana ya gitu. gitu? Ya kita lakukan aja yang yang memang kita mampu dalam kendali. Yaitu, yaitu merubah yaitu diri, diri sendiri merubah sudut pandang bagaimana sesuatu yang kita lihat itu uh, error, kita lihatnya baga bagaikan suatu, uh, sebagai suatu keindahan, gitu bagaimana pakai sudut pandang Al-Quran itu bisa terlihat indah iya, ketika secara kita secara merasa iya. itu adalah alat bantu Tuhan untuk membantu aku merubah diriku Aduh, indah banget, itu jadi indah pastinya. iya, iya. iya. Jadi balik iya. lagi emang, emang ke bener, diri bener, sendiri ah, ke dalam ah, dan iya. gujuk-gujuk begitu ya perilaku aja tuh nggak bisa emang harus iya. punya kesadaran harus dulu paham, paham, dulu iya, paham ya. harus paham aku dulu iya, ya harus siapa ya harus siapa gitu jadi memang sulit banget kita masuk dunia spiritual Kali. ketika kita nggak punya modal kepahaman basic ini gitu. bahwa kita adalah manusia, manusia itu adalah jiwa. Kalau kita nggak, iya, itulah kenapa jadi susah, sabar itu sebenarnya mudah, jadi susah, karena, iya, iya. karena memang nggak mengenal diri sejati, gitu gitu ya, mm -mm. padahal juga Al-Quran sudah mengatakan, kamu tidak diminta pertanggungjawaban. Walaupun mereka tidak mengikuti anjuran kamu kata Tuhan, hmm, hmm. tapi kita menganjurkan menyampaikan, uh, bisa ya, ya. Mbak, ya boleh, contoh ya, bagaimana sih kalau kita, bagaimana sesuatu itu bisa merubah, ya? contoh ya, pernah dengar nggak ada cerita Rasulullah uh, memberi makan Yahudi miskin, yang, yang buta. Ya. Ya di pasar, ya kan, ya, nah, kan Rasulullah pada saat itu, e, orang itu kan nggak tahu kalau yang memberi makan Rasulullah oleh Rasulullah, karena dia ompong giginya berikutnya sama Rasulullah, lalu diberikan kepada e, pengemis e, buta itu sementara pengemis itu lagi memaki-maki Rasulullah, jangan ikuti Muhammad, dia iblis, dia setan, dia orang jahat gitu padahal dia lagi punya uh, makanan yang Suapin Rasulullah suapkan sampai satu saat hmm. gitu dan itu tiap hari dilakukan secara konsisten nah kemudian oleh Rasul, uh, Rasulullah wafat nah uh, tugas, ini. tugas ini lalu uh, ditanya oleh sahabat Rasulullah tanya kepada Aisyah apakah yang dilakukan Rasulullah secara rutin lalu dikatakan Rasulullah setiap pagi pergi ke pasar ngasih makan Yahudi buta. Lalu oke, okay, diambil alih. Nah, pada saat di, diberikan makanan oleh sahabat Nabi langsung oleh pengemis itu dilepaskan. Dia lepaskan, "Kamu siapa?" dia bilang gitu. "Kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan." Terus sahabat Nabi bilang, "Emang kenapa?" yang biasa memberikan aku makan itu penuh kasih sayang padahal gak pernah lihat dia dan Nabi tidak pernah sepatah kata pun bicara gak bicara hanya gini kasih makan. lalu dia bilang penuh kasih sayang kamu siapa terus dibilangin yang biasa ngasih makan kamu adalah Muhammad yang kamu maki-maki setiap hari dia kaget dia nangis lalu dia masuk Islam itu membuktikan merubah orang bukan dengan mulut yeah. Nabi tidak membuat tidak membuat satu statement apapun sepatah kata pun enggak tetapi dia hanya dengan rasa ngeliat pun orang buta itu enggak yeah. rasa ini. hanya rasa berarti apa iya kita masih mau merubah orang dengan mm -hmm. Hmm, karena memang nggak bisa mm -hmm. Jadi bagaimana memang kita hanya bisa merubah diri kita sendiri. Bayangkan ya, sesuatu yang pindah keyakinan itu kan sesuatu banget ya, sesuatu yang besar. Menukar keyakinan itu kan sesuatu yang besar. Nah bayangkan berubah keyakinan menukar sesuatu yang besar tanpa satu patah. Jadi terkonfirmasi Al-Quran, kebenarannya bahwa kamu tidak diberi kemampuan mencerahkan orang lain. Lalu ketika kita memberikan, eh, mengajak seseorang, itu tidak dengan pemaksaan. Dan tidak ada yang terusik dengan kita. Hmm itu kepahaman iya. rasulullah itu tuh yang, wuh, yang patut yeah. ya kita. Mm, indah banget yang Aduh. seperti seperti itu sebenarnya yang Aku harus kita tuh, kalau contoh. Iya benar-benar nih dari tadi dah. Uh, Aduh, kita apa kepahaman beliau itu yang melahirkan perilaku yang begitu lembut Iya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Jadi memang uh, ketaatan itu adalah satu action dan satu keindahan. Keindahan bukan dengan kata-kata, tapi melalui rasa. Mudah-mudahan teman kita yang tadi yang bertanya, bukannya jangan nasihatin orang, bukan, tapi apakah menginginkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, dan bahkan bisa juga jadi dia ya yang tadinya dia bertanya, kenapa jadi lu yang salah, kenapa mm -hmm. jadi gue yang harus introspeksi, tapi justru balik gitu. Balik. Hmm, balik. Oh, berarti aku yang harus hmm, iya, introspeksi. Iya. Ternyata kan di situ ya Mbak. Iya, jadi nah. selama dia melihat uh, sesuatu itu, uh, kan dia gini, dia pengen orang itu introspeksi, berarti menurut dia orang itu salah. ya, ya kan, iya. berarti menurut dia orang itu salah. Iya. Berarti referensi dia nih Al-Quran atau dia ya gitu kan, iya. kita harus tahu kan kalau kalau orang itu menyampaikan misalnya sesuatu ternyata benar sesuai Quran dia nggak salah iya iya kan kebenaran, nah itu, itu kan kebenaran uh -uh. Wala walaupun nggak sama uh -uh. tapi kan kebenaran nah tapi ketika dia melihat orang itu salah eh, orang itu salah berarti kan dia mau benar mengebenerin nah, dengan sudut pandang Al-Quran kita bisa melihat semua itu benar karena datangnya dari Tuhan nah, jadi kalau dia melihat sesuatu itu salah nah dia masih membenerin mem sudut ii, pandangnya ii, misalnya Nimi misalnya ii, nih sini ada orang Zolim atau uh, memfitnah ngomongin kita kan menurut mata uh -huh. itu salah uh -huh. saya udah nggak pernah jahat sama dia nggak pernah ngomongin dia tapi kok dia uh -huh. begitu dan dari dulu begitu enggak berubah-berubah gitu uh -huh. nah jadi apa yang harus saya lakukan? pasti kita mau benerin dia hmm. tapi kalau kita lihat oh ya, pakai sudut pandang spiritual betul Al-Qur'an hidup ini semata-mata hanya untuk diuji hmm. berarti orang yang menggunjingkan kita benar atau salah? benar, benar memang untuk ujian, nah dia. ketika benar mau ngerubah nggak? ya nggak oh, perlu dirubah bener. iya oh. jadi memang bener. orang zolim itu benar memang harusnya di dunia salah itu ketika kita sudah di surga kok di surga ada orang zolim ya kan nggak mungkin kita kan sekarang di dunia ya di dunia tempatnya kita diuji tempatnya kita dizolimi tempatnya kita nggak eh, enak jadi wajar nggak wajar wajar perlu dirubah nggak bener nggak nah gitu itulah sudut pandang spiritual tuh dahsyat banget jadi kebalik ngeliatnya. Dasar. pandang spiritual memang. Jadi emang, kitanya ya. Allah ya. Mm -mm. Jadi cari deh. Satu saja. Alasan yang membuat kita ingin merubah orang. Kan kalau kita ingin merubah orang. Ber berarti menurut kita itu salah. Oh, iya. Coba satu saja alasan yang. Buat kita salah. Misalnya ada yang bilang. Ini anak melawan banget. Begini, begini, begini. Nah, terus kita lihat nih kan harus dirubah anak ini hmm. Ya kan, kan dia salah Harusnya kan dia berbakti sama orang tua Sementara kan Al-Quran mengatakan Anak itu cobaan hmm. ah. Anak itu harusnya memang menyusahkan kamu Jadi kalau anak melawan kita benar nggak Benar, karena itu sesuai, sesuai. <laughs> ya. Jadi mau dirubah nggak ya, Enggak Ya enggak perlu yang dirubah Aku. Nah ketika ya, kita ya. berubah ya. persepsi ya. Pastinya kita sama anak akan sabar karena udah. Nah, dan ketika kita sabar, maka anak itu nyaman, baru dia berubah. Jadi Halo. tidak pernah ada deh. Kita kan pernah kecil ya, coba deh. Perubahan itu apakah pernah dengan dimarahin? Nggak ada. Perubahan itu ada ketika kita bersama orang tua yang sabar. Makanya kita bisa melakukan. Kita terkagum-kagum, lalu kita melakukan perubahan. Iya. Yeah. Aduh itu yeah. juga jadi introspeksi ya Mbak ya ya itu yeah. ya Mbak ya, introspeksi diri dari yeah. dulu aku aja gitu dibesarkan yeah. dengan seperti apa ya aku nggak mau dong aku seperti itu karena aku tahu aku yeah. pelakunya kan <laughs> saat itu. Jadi memang kenali kenapa sih saya ingin ngerubah orang itu harus dikenali oh ternyata gitu ternyata sudut pandang saya orang tuh harusnya kalau saya baik dia harusnya baik. Yeah itu tidak sesuai. Padahal itu nggak Alquran nggak begitu. Iya. Itu ya, Benar ya <laughs> <di pendoban laughs> tuh karena Iya. Ya Padahal sering baca kan Alquran ya. Tapi nggak di. Nah itu iya, tidak dipahami ya. secara <laughs> tidak diterhayati dengan baik. Itu ya mbak ya. Itu. Kalau kalau paham mengerti artinya hmm. iya tapi tidak terhayati dengan baik. Sehingga uh, menjadi perilaku ini. gitu ya Mbak ya. Jadi, Karena nggak yakin iya. bahwa Al-Quran itu benar. Cuma, Cuma dibaca aja emang, ininya. Hmm. Ya. Hmm. jadi Mungkin. memang harusnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, <laughs> iya betul. Dan memang kita wajib introspeksi. Iya, nah, introspeksi jadi kalau itu. Mau introspeksi, itu eh. banget, ya, kalau nggak introspeksi, sombong banget Kalau ya. menurut benar. aku, kalau kita nggak mau introspeksi, hmm. introspeksi konyol. Hmm. Kenapa? Karena orang itu tidak berubah juga dan kejadian itu tidak pernah e, berubah. Karena ujian gitu. Karena memang begitu dan kita tetap susah hati. Gitu. Iya. Kan nggak enak hidup begitu. Uhum. Iya nggak hmm, mau, <laughs> <laughs> udah nggak mau ya sin ya di situ, iyalah Jadi banyak kesalahan, iya malam. pastinya, nah, ya, ya, ya itu karena hobi menilai ini. orang lain udah dan belum punya sudut pandang Iya Alquran itu, itu, itu, itu, betul, Gak sadar bahwa aku ya, jiwa itu dan tidak menghayati. bertanggung jawab iya. terhadap jiwa-jiwa ya. lainnya. Jadi bener -bener itu sih. ya PR kita banyak banget sebenarnya ya, untuk menghayati, memahami kan. Ya. Iya, PR, karena nggak ya, punya PR. modal itu, bahwa ya. pertanggung jawaban itu individu ya, sendiri-sendiri. Uh -huh. Karena kita ya. tidak saling bisa sendiri-sendiri, me, uh, kita tidak mencerahkan orang, kita juga gak, tidak dimintai pertanggung jawaban. Kalau orang itu berubah atau enggak, enggak. Uh -huh. ya. Tapi kita bisa menyampaikan, menyampaikan atau itu harus ya saja. mbak ya. Tapi kalau membuat orang itu tersinggung juga kita jadi dosa. Iya ya, kita harus pintar bagian iya, negara juga, iya. ya, hmm, musik harus kenal. <laughs> Biasanya kalau nggak iya, diminta, iya, ya nggak perlu dikasih. Nggak iya. usah ya. Karena orang tuh nggak semua orang membutuhkan kebenaran. Iya ya. betul. Karena mereka uh -huh. udah itu, tadi sudah punya keyakinan-keyakinan uh -huh. sendiri yang uh -huh. cuma dia, ya, kebenaran-kebenaran uh -huh. sendiri yang uh -huh. dia, cuma dia yang tahu uh -huh. mungkin kan. Iya ya, ya, yeah. betul, makanya itu diamnya itu seperti itu ya yang Mbak Inga tadi bilang, mm -hmm. diam itu bukan berarti Aku tadi senang banget Mbak Inga bilang kalau kita nggak mm -hmm. mau introspeksi, itu konyol Iya saya konyol. <tut> <tut> aku tuh baru <tut> <ginyo>. <tut> ya. Iya bener lah, ngerasa paling bener <tut> Bahaya kitanya, hatinya kotor terus yeah. kakak Indi betul uh benar orang tuh buat kita jadi bahan buat kita ya, banget banget jadi bahan introspeksi. Iya. untuk soulmate Solme di sana yang secara rela ikhlas memberikan bahan buat Mea dibahas buat kita nih, terutama sos Mea ini, ya kan? merubah, aku merubah kita sendiri benar. Ini kebutuhan kita bertiga. <laughs> si ini ya gimana ada yang mau ditambahin lagi Mbak Inka enggak ya memang kan uh, orang itu semua pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat -pertanyaan kita ini kan karena mereka pengen sabar gitu ya Seperti. pengen ikhlas artinya pengen uh, taat gitu ya, ya. Jadi, Nah uh, uh, jadi sadari aja itu berarti namanya dunia spiritual yang ngajarin itu enggak ada di kampus, ada di agama nah untuk masuk dunia spiritual, belajar agama kita harus punya modal bahwa siapa sih manusia yang sejati Silakan simak episode ya, aku adalah begini. jiwa iya. di dua episode uh, itu, itu modal kita masuk dunia spiritual tanpa kita mengenal diri sejati Al-Quran tidak bermanfaat sebagai pedoman hidup karena Al-Quran itu Pedoman hidup yang Allah turunkan bagi manusia, si jiwa. Bagaimana agar bisa hidup bahagia di dunia sampai ke akhirat mana? Ya, karena yang berjalan sampai akhirat si ruh, ruh jiwa. ini. Ya, soulmate penutup yang manis dari episode mea kali ini. Kita langsung pamit untuk <laughs> aja yuk Aku udah tekan. <laughs> Kan berbagi kisah Rasulullah itu emang bener ya. Yes. Kamu juga deg-degan kan? Nangis. Uh, uh pengen nangis deh. tadi ini in semuanya dalamnya ya, bener-bener ya. Yes. Perilaku bagaimana perilaku itu yang Kiyakinan bisa merubah ya? Sikap. Kan hmm. keyakinan menentukan sikap. Baiklah, soulmate, kita pamit mundur dari episode kali ini. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode-episode episode mea selanjutnya. Tapi jangan lupa. Halo, Mea. Ada di YouTube channel, uh -huh. ada di Instagram, ada di Facebook, Spotify juga ada di TikTok. Nah, uh -huh. lengkap sudah uh -huh. ya. Kita tunggu untuk rewatching atau nonton terus episode-episode Mea selanjutnya, karena Mea, alhamdulillah, sudah cukup banyak ya. Sudah. episodenya. nya kita udah masuk ke episode 40, uh -huh. 40 Kalau nggak salah, 31. aku ya. Uh -huh. Yay. <laughs> Met, kita pamit mundur. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hai Soulmate, thank you ya udah nonton episode Nyame ya yang kali ini, tapi udah nonton juga belum episode yang sebelum-sebelumnya? Karena Mea udah banyak loh episodenya, Jangan lupa ditonton juga ya, Salmit. So